serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhagat seputar Leslar tentunya Menemani santai malam kalian saat ini, Bang Imin akan memberikan informasi menarik dan terbaru para Di ya, aku gambar pertama, ada ungan spesial dari Ali Akbar, pasal Bang Ali di sini memposting sebuah unggahan postingan foto momen bersama di dealesi kejuaraan terlihat kayak ini di momen spesial lamaran keluarga persahabat dihatur ya, bajunya salpok banget seragam putih wow dan kita lihat ada kalimat caption yang dituliskan oleh bang akbarli seragamnya jadi saksi dan sejarah alhamdulillah tuh persahabat yang seragamnya jadi saksi dan sejarah alhamdulillah tuh persahabat yang masya allah luar biasa tentunya bahagia selalu untuk keluarga besar di Deleste. Mudah-mudahan selalu berikan kesehatan, amin, ya robbal alamin. Kita lihat dalam postingan tersebut banyak sekali komentar, banyak sekali tanggapan dari para fans. Yani dari akun elidoselfie.5 mengatakan, insya Allah kita pasti akan tahu apa sejarahnya. Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Teteh Cuci mengatakan Walaupun tidak tahu pasti apa sejarahnya, tapi saya yakin itu sesuatu yang baik Yang membahagiakan, yang tidak akan terlupakan sehat-sehat ya om, dedek, dan keluarga besar lainnya Amin Pastinya fans sejati mah sudah tahu persahabatnya sejarahnya baju seragam putih ini Masya Allah, Allah, mudah-mudahan bahagia selalu untuk keluarga besar Leslar dan keunggang berikutnya kita lihat juga ada momen spesial yang kita dapatkan di acara Poles Di acara Poles kepoin Lesti persahabat ya Di sana tentunya tidak Lesti ketika ditanya honeymoon kemana nih di sekitar negara Indonesia Tentunya tidak menyampaikan bahwa pengennya ke Bali dan ke baju persahabat ya Labuan Bajo maksudnya luar biasa Doakan yang terbaik saja mudah-mudahan PPKM cepat berlalu dan dari Lesti bisa Hanimun Pada ya, ke Bali Dan ke labuhan baju Masya Allah Tentunya persahabat ya Makin bahagia dan makin bangga Menitulakan Lesti maupun Rizky Bilar Dan selanjutnya juga kita lihat Pada ada hubungan spesial banget Ini momen kakak Bilar syuting tadi sore Pada ya. Semangat terus untuk kakak Bilar Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Dan kebahagiaan Wow, terlihat persahabatnya di image dari pengantin baru ini. Luar biasa semakin hari semakin ganteng, <laughs> dan auranya makin aur aur-auran. Persahabatnya tetap semangat, tetap support apapun yang dilakukan idola kesayangan kita. Dan untuk ke kabar berikutnya, kita lihat juga ini adegan spesial banget di persahabat yang dari si cantik nih, Dede Lesti Kejora, kata Dede Lesti ayo nggak boleh ngintip-ngintip apalagi spoiler nanti binti tentu diunggah atau dipost kembali akun Leselovers Official persahabatnya si pelis ini tentunya membuat kita bahagia aja persahabat ya kita dengar aja nih suara si cantik sang kejarah kita ah ngintip nggak ngintip-ngintip nanti binti cute banget persahabatnya, bikin gemes ya tentunya jangan ngintip-ngintip kata Dede Lesti nanti binti Masya Allah dan Barat Allah tentunya doakan saja yang terbaik untuk idola kesayangan kita ke kabar berikutnya kita lihat juga ada sebuah ungan spesial momen juga yang kita dapatkan ketika tadi sore juga persahabat ya. wow, di dari kakak Bilar nih, sangat ganteng banget nih persahabat ya tentunya kita lihat juga dalam kolom komentar Di sini banyak sekali yang mengomentari persabat dari Leslot lovers yakni dari akun Naura Sal 568 mengatakan. Semangat papanya Leslar Junior! Wow, doakan yang terbaik saja. Mudah-mudahan secepatnya bisa mendapatkan Leslar Junior nih. Kita lihat persahabat ya. Di sini ada komentar lain diberikan dari akun Instagram Aya Putri Nisrina mengatakan, "Papa Cimori sedang syuting nih. Kira-kira, Bunda Yakut nemanin gak ya hari ini?" Untuk penasaran persambahan mudah-mudahan ada cipulkan vitamin bahagianya nih Untuk kita semua para fans Doakan yang terbaik selalu untuk kakak Rizky Bilar dan Dede LSD Kejora. Mudah-mudahan ada kejutan bahagia malam hari ini Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya Ini informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian setelah berkomentar? Bu Amin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.